Bersama Bang Aril, Abeni yang menemani persahabatnya ya Masya Allah banget Kita bangga, kita bahagia Karena Bunda Lesti selalu ditunggu-tunggu Dan selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Hingga tamu undangan saja persahabatnya ya Sampai memvideokan Bunda Lesti itu Wow, luar biasa banget idola kesayangan kita Semoga selalu rendah hati Selalu menjadi orang baik Dan selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Banyak tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Yani dari akun Instagram. Darmawan mengatakan, Iya, aku nikah sama Kyung Soo. Aja katanya bunda datang sambil nyanyi Bambung Hideng Komin katanya tuh. Wow, pengen banget ya. Mendengar Bunda Lesti nyanyi karena sudah lama banget nih gak lihat Bunda Lesti off air. Mudah-mudahan saja bersahabat ya Bunda Lesti nyanyi satu lagu dua lagu di acara kondangan tersebut. Amin. Berikutnya bersahabat disimak juga. Ini ada momen spesial nih Dari ugan tiktoknya Lukman Persahabatnya ini adalah MC di acara pernikahan Yang dihadiri oleh Bunda Lesti Kejora Tadi sore Persahabatnya Masya Allah Ngobrol seru lagi bareng Lesti Akhirnya bertemu kembali nih persahabatnya Bersama Kak Lukman Masya Allah banget ya Bunda Lesti Ini someh banget kalau kata bahasa Sundanya Luar biasa Makin bangga ya dengan Penampilan idola kesayangan kita terlihat sederhana tapi mewah Wow, luar biasa Kita simak juga persahabat ya. Ini ada momen yang sangat luar biasa Ini diunggah langsung oleh Lukman Octaviana MC Mengunggah video Bunda Lesti yang saat baru datang ke acara pernikahan Lihatlah persahabat ya Etitude dari seorang Lesti Kejora Masya Allah Tetap rendah hati ya Bunda Lesti Menjadi contoh baik untuk banyak orang Inilah yang semakin kita bangga Bunda Lesti emang adab dan akhlak Ini selalu menjadi nomor satu Luar biasa Dan kita lihat juga bersahabat Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Lukman Oktaviana MC Disitu mengatakan Bunda L Si selalu someah Lesti kejora. Wow luar biasa bersahabat Bunda Lesti memang selalu rendah hati Selalu saja persahabat yang membuat kita bangga dengan attitude-nya luar biasa hingga komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat. Ya, ini dari akun Instagram Atik Purwoto mengatakan Lesti tetap jadi orang baik ya katanya itu amin doakan selalu yang terbaik untuk Bunda Lesti mudah-mudahan selalu sehat selalu menjadi orang baik dan menjadi panutan untuk banyak orang berikutnya juga persahabannya kita lihat juga nih dari akun meli 288 mengatakan di kolom komentar berharap dedek nyanyi di sini efek kangen dari off erhi semoga saja persahabat ya ada cedukan saat Bunda lesti kejuaran nyanyi di acara kondangan kali ini kita lihat juga persahabat ya ke komentar berikutnya dari akun Sarida Sesanti masya allah cantik banget Bunda L pasti semua salvo dengan penampilan Bunda lesti persahabat ya memakai kebaya Sunda Luar biasa, elegan, cantik, natural Luar biasa, pokoknya bahagia sekali ya Tahan titiknya mendoakan yang terbaik Untuk idola kita ini Berikutnya persahabat, disimbang juga ya Ini ada momen spesial Papa Bilar menjadi kurir Wow, kalau kurirnya Seperti Papa Bilar ini sih Persahabat ya, Bang Mimin siyakin Mama Lesnar Ini setiap hari persahabat ya Bisa pesen paket Wow, setiap hari bisa-bisa pesan paketnya persahabat ya masya allah ganteng banget tuh kurirnya papa bilar nih menjadi kurir di JNT, FTV SCTV kurir ganteng idolaku, wow dibikin judul tuh persahabat ya sinetron di SCTV kurir ganteng idolaku ini pas banget nih masya allah, momen ini pun diunggah kembali ya, oleh akun Resta ansekalnya 24 lark kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Kalau kurirnya kayak gini mah, rela bolak-balik pesan paket. Tuh, terbukti ya. <gifat> rela bolak-balik pesan paket. Bila mana kurirnya seperti Papa Bilar. Luar biasa, Masya Allah banget ya. Kalau sudah menonton vlog ya, sampai ibunya aja terharu nih persahabat ya. Luar biasa. Bangga punya idola Seperti Lesti dan Bilar Berikutnya persahabat disimak juga ya Ada vitamin yang kita dapatkan juga Lewat channel Youtube Nasar Entertainment Ini saat BBL healing di Bandung Wow, luar biasa banget ya BBL ini pertama kali Berendam di air panas Ciwidey. Ini kebahagiaan dan kebanggaan juga untuk warga Konoha Konohayu, sama-sama kita support dan dukung karya-karya terbaik Lesnar Team, dan karya terbaik dari idola kita. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.